siswa dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan daring di mata kuliah Statistika dengan saya, Tausi Sigiwaw. Saya berharap Anda semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya, karena saya yakin bahwa dengan semangat Anda, Anda bisa menyimak penjelasan materi kuliah kita melalui video ini. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar metode pengumpulan data. Lalu, kemudian kita sudah belajar bagaimana menyusun data dalam daftar distribusi frekuensi. Pada hari ini, kita akan meneruskan materi perkuliahan kita dengan topik mengukur ukuran pemusatan data sebagai bagian dari pendeskripsian data yang kita akan gambarkan dalam penelitian kita. Nah, bagaimana cara mengukur ukuran pemusatan data? silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, hari ini kita akan belajar ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terbagi dua, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data-data berkelompok kita wali untuk ukuran pemusatan data tunggal yaitu uh, pertama rata-rata hitung konsepnya adalah bahwa rata-rata hitung ini merupakan penjumlahan seluruh nilai data dibagi dengan banyak data nah pada pembahasan kita di ilmu statistika ada konsep statistik dan ada konsep parameter Parameter merupakan ukuran dari data populasi, sedangkan statistik merupakan ukuran dari data sampel. Apabila kita mengukur rata-rata hitung dari data populasi, maka nilainya kita peroleh parameter. Sebaliknya, kalau yang kita ukur adalah data sampel, maka nilai atau hasil perhitungan yang kita dapatkan disebut dengan statistik nah Untuk rata-rata hitung, nilai parameternya kita bisa simpulkan dengan mu adalah se n atau super banyak populasi kalikan dengan jumlah data populasi xi dimana i mulai dari 1 sampai dengan n Sedangkan untuk data sampel, rumusnya tidak jauh berbeda, hanya penggunaan simbol saja kalau data populasi atau untuk ukuran parameter kita gunakan simbol new sedangkan untuk ukuran data statistik atau statistiknya kita beri simbol x bar atau x bar sama dengan seper n kalikan dengan jumlah dari xi dimana i mulai dari satu sampai dengan banyaknya data sampel. Agar lebih paham mari kita ambil sebuah contoh soal. Misalkan, diketahui data nilai mahasiswa pada mata kuliah Statistika adalah katakan seperti ini. Ada 10 orang mahasiswa, mulai dari Anwar, Bambang, Mona, Lisa, sampai Prohandi, memiliki nilai yang bervariasi seperti ini. Pertanyaannya, berapakah rata-rata hitung dari nilai 10 orang mahasiswa ini? Kalau misalnya kita anggap adalah merupakan data sampel, maka yang kita hitung adalah X-bar. Oleh karena untuk menyelesaikannya, karena ada 10 orang mahasiswa, di mana rumus dari x bar adalah per n Kalikan dan sigma xi, karena i kita mulai dari 1 sampai dengan n, dan kalau misalnya ada x10, maka kita bisa jumlahkan x1, tanpa tambah x2, tambah x3 sampai dengan x10. Kita bagi dengan banyak data adalah 10. Ya, jadi ini datanya, kalau data ini kemudian kita ganti dengan X1 misalnya adalah 85, X2 adalah 75, X3 adalah 70, dan seterusnya. Maka nilai X bar itu ini. 85 tambah 75 tambah 70, sampai 40, bagi 10. Dapat jumlah ini adalah 635, kita bagi 10 adalah 63,5. Berarti bahwa rata-rata nilai dari 10 orang mahasiswa ini adalah 63,5. Kurang pemusatan data yang kedua adalah rata-rata pola, yaitu merupakan nilai rata-rata di mana umumnya kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata kalau datanya tidak memiliki variasi yang terlalu beragam. Jadi konsep rata-rata polar inilah merupakan nilai rata-rata di mana data dipola menurut titik-titik sentralnya, katakan data awal, data tengah, dan data akhir. Sekali lagi, penggunaan rata-rata polar ini sebagai ukuran pemusatan data apabila data yang kita ukur tingkat pemusatan datanya memiliki keragaman yang rendah. Nah, formula yang kita gunakan ada dua, yaitu bergantung banyak data yang kita ukur rata-rata polarnya Apakah banyak data yang adalah sebanyak gasal atau sebanyak genap Nah apabila jumlah datanya adalah sebanyak gasal Maka rata-rata polarnya adalah X bar P Sama dengan data awal tambah data tengah tambah dengan data akhir bagi dengan tiga tetapi kalau jumlah datanya adalah genap berarti data tengah ada dua data tengah satu tambah data tengah dua sehingga untuk rata-rata polarnya adalah data awal tambah dengan penjumlahan atau rata-rata data tengah yaitu data tengah satu tambah data tengah dua bagi dua baru ditambahkan dengan data akhir kita bagi dengan tiga agar lebih paham kita ambil satu contoh misalnya Tentukan nilai rata-rata polar dari data berikut Nah, kalau kita mengamati datanya adalah kurang lebih berkisar 20 sampai 25 Datanya tidak terlalu bervariasi Oleh karena itu, kita bisa menghitung rata-ratanya menggunakan rata-rata polar Nah, karena ini adalah data gasal, maka langkah untuk menentukan rata-rata polarnya Pertama, urutkan datanya mulai dari data terkecil sampai data terendah yaitu 20, 20, 21, sampai dengan 25. Kemudian tentukan nilai awal, katakan 20 adalah data awal, kemudian data tengah, 23, dan data akhir adalah 25. Karena kita sudah dapatkan data awal, data tengah, dan data akhir, maka untuk menghitung rata-rata polanya kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu x bar p sama dengan da tambah dt tambah db per 3, atau sama dengan da nya 20, puluh, dt nya dua puluh tiga dan db nya 25, kita bagi dengan tiga dan kalau kita jumlahkan semuanya 68, dan kita bagi dengan tiga adalah 22,66. Nah nilai dari rata-rata polar ini menunjukkan nilai tengah dari data sebaran data ini. Tetapi kalau misalnya datanya memiliki keragaman yang cukup tinggi, rata-rata polar ini tidak tepat kita gunakan untuk mengukur rata-rata dari pola-pola data yang ada. Bagaimana kalau misalnya datanya jumlah datanya adalah genap? Kalau datanya adalah sebanyak genap, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data, maka cara penyelesaiannya kurang lebih sama seperti data ganjil. Perbedaannya adalah bahwa data tengahnya ada dua, sehingga untuk mencari rata-rata polarnya kita memba mencari rata-rata dari nilai data tengahnya. Baik, sehingga langkah pertama adalah urutkan datanya dari data terkecil sampai data terendah. Kemudian kita pilih data awal, data tengah, dan data akhir. Setelah kita dapatkan data awal, data tengah, dan data akhir, kita masukkan ke dalam formula, di mana data tengahnya ada dua adalah 121 dan 122. Maka, kalau kita masukkan ke dalam rumus, data awalnya adalah 120, data tengahnya ada dua, kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu kita bagi dua. kemudian kita dapatkan 121,5. Lalu kita tambahkan dengan data awal dan data akhir. Hasil penjumlahan ini kita bagi dengan tiga Nah, kalau kita jumlahkan seluruh data atau data awal, data tengah, dan data akhir jumlahnya adalah 365. Dan kalau kita bagi dengan tiga maka rata-rata polar dari data ini adalah 121,83. Lagi-lagi bahwa ini kita bisa gunakan atau terapkan rata-rata polar ini apabila keragaman data yang kita miliki tidak terlalu terlalu jauh. Jadi seperti data ini kalau misalnya kita katakan bahwa rata-ratanya di kisaran 121,83 maka ini nilainya masih masuk akal atau mewakili dari ukuran data data yang kita miliki. Ukuran pengusatan data yang ketiga adalah rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang ini umumnya kita gunakan apabila data terkelompok dalam jumlah tertentu. Jadi, konsep rata-rata hitung tertimbang ini adalah rata-rata hitung di mana pada kelompok-kelompok data tertentu memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Katakan misalnya, pada penggolongan gaji, misalkan pada sebuah perusahaan ada empat kelompok gaji kelompok gaji menengah atau terendah, menengah, dan tertinggi dimana setiap kelompok penerima gaji ini tentu memiliki jumlah yang berbeda-beda nah oleh karena itu untuk menghitung gaji rata-rata seluruh pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut kita bisa menggunakan rata-rata tertimbang rumus untuk menghitung rata-rata tertimbang ini adalah X bar W atau rata-rata hitung tertimbang sama dengan perkalian penimbangnya dengan nilai data yang kita cari rata-ratanya dan kemudian kita bagi dengan jumlah banyak penimbangnya misalkan kalau kita jabarkan ini kemudian bahwa W1 kali X1 tambah dengan W2 kali X2 tambah sampai dengan Wn kali Xn Kemudian kita bagi dengan W1 tambah W2 sampai dengan WM. Nah agar lebih paham, kita ambil contoh kasus untuk memahami apa atau me, ya, menjelaskan konsep rata-rata tertimbang ini. Misalkan dalam sebuah rumah sakit umum daerah, sebut namanya rumah sakit RSUD Harapan, memiliki jumlah perawat sebanyak 200 orang di mana perawat ini diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu perawat pembantu sebanyak 50 orang perawat sebanyak 50 orang juga dan perawat senior sebanyak 100 orang pembantu perawat ini tentu menerima gaji yang lebih rendah katakan sebanyak 2 juta rupiah per bulan sedangkan gaji perawat atau level 2 gaji perbulannya 3 juta, dan gaji senior atau gaji perawat senior adalah 5 juta per bulan. Nah, kalau kita tanya berapa rata-rata gaji 200 orang perawat tersebut, tentu kita bisa menghitung satu persatu dari 200 perawat tersebut. Oleh karena itu, kita juga bisa mendapatkan nilainya sama dengan menggunakan rata-rata tertimbang. -rata yaitu bahwa kita menghitung nilai penimbangnya dengan jumlah banyak perawat menurut kelompok perawat yang ada. Nah untuk menyelesaikannya kita misalkan bahwa rata-rata perawat pembantu itu sebanyak 50 orang menjadi penimbang di mana gaji per bulan dari uh, perawat pembantu inilah 2 juta per bulan. Kemudian perawat atau kategori dua sebanyak 50 orang dengan gaji 3 juta per bulan, lalu perawat senior sebanyak 100 orang dengan gaji per bulan, 5 juta per bulan. Nah, dari data ini kemudian setelah kita ketahui, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, yaitu X barwi, karena ada tiga kelompok uh, pekerja atau perawat ini, maka kita bisa masukkan dia ke dalam tiga kategori ini oke okay, kalau kita masukkan ke dalam rumus nilai angka-angkanya bahwa w1 adalah 50 kemudian x1 adalah 2 juta kemudian w2 50 juga dan x2 adalah 3 juta w3 adalah 100 dan x3 adalah 5 nah kalau kita kalikan 50 kali 2 adalah 100 50 x 3 150 dan 100 x 5 adalah 500. Ketika kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 750. Kita bagi dengan 200 adalah 3,75. Artinya bahwa rata-rata gaji seluruh perawat yang ada di RSUD Harapan adalah 3 juta, atau 3,75 juta per bulan untuk setiap perawat dari 200 perawat yang ada kurang pemusatan data selanjutnya adalah modus nah dalam kehidupan kita sehari-hari kadangkala kita menggunakan konsep modus ini walaupun sering kita plesetin maknanya nah konsep dari modus ini adalah merupakan nilai pengamatan yang sering muncul Apabila kita mengamati sesuatu objek, apabila kemudian dia sering muncul, maka ini kita sebut sebagai modus. Nah, ketika kita menggunakan modus ini untuk uh, atau untuk mengukur ukuran permusatan data, akan jauh lebih bermanfaat untuk data yang kita ukur dari atau menggunakan skala nominal atau skala ordinal. Misalnya mana jenis kelamin yang lebih banyak, apakah laki-laki atau perempuan. Misalkan satu untuk laki-laki dan nol untuk perempuan. Jadi kita mengamati data-datanya, mana yang sering muncul, maka itulah yang menjadi nilai modusnya. Nah, kita ambil contoh soal, misalkan nilai modus kita tentukan pada data yang ada di tabel berikut, yaitu nilai mahasiswa sebanyak 10 orang, kita amati mana nilai yang sering muncul itulah yang menjadi nilai modus. kalau kita amati ada dua nilai yang sering muncul yaitu nilai 75 yaitu nilai dari Srihar dan Irawan. Oleh karena itu maka modus dari data ini adalah nilainya adalah 75. Selain modus, median juga bisa menjadi salah satu ukuran pemusatan data baik data tunggal maupun data berkelompok Lalu apa itu median? Konsep median adalah nilai titik tengah dari semua nilai data setelah kita urutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar Nah, kalau misalnya datanya jumlah datanya adalah ganjil maka menentukan nilai media tinggal kita uh, tentukan nilai yang di tengah tetapi kalau datanya adalah jumlah datanya yang genap maka nilai median adalah jumlah nilai data tengah yang ada atau dua buah nilai data tengah ini kita jumlahkan baru kemudian kita bagi dua itulah yang menjadi nilai median dari data agar lebih paham kita ambil contoh seperti ini misalkan ada sebaran data adalah 8, 12, 5, 3, 16, 7, 2, 3, 8 yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dua data atau 9 unit data atau ganjil maka untuk menentukan medianya pertama kita harus urutkan datanya terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar nah data terkecil adalah dua dan data terbesar adalah 16 oleh karena itu, maka nilai data yang ada di tengah adalah bilangan tujuh Maka, tujuh inilah yang menjadi nilai media Bagaimana kalau data jumlah datanya genap seperti contoh yang kedua Yaitu sebanyak 10 buah data Maka, nilai medianya bisa kita hitung dengan cara Pertama, kita urutkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar Kemudian kita mengamati data yang di apa saja. Ternyata ada dua buah adalah bilangan 7 dan bilangan 8. Oleh karena itu maka nilai median dari data ini adalah nilainya kita tambahkan kemudian kita bagi dua lalu dapatlah 7,5. atau 15 belas per dua sama dengan tujuh Berarti bahwa data atau nilai tengah dari data sebaran data ini adalah. Saudara, pada pokok pembahasan sebelumnya kita menghitung ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, pada bagian ini kita akan belajar menghitung ukuran pemusatan data untuk data yang telah dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, apa saja yang akan kita hitung ukuran kumulatif datanya? Yang pertama adalah rata-rata hitung. Nah, konsep rata-rata hitung sama dengan rata-rata uh, hitung yang kita pelajari pada ukuran atau rata-rata hitung untuk data tunggal sebelumnya. Perbedaannya adalah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata hitung. Nah, pada rata-rata hitung untuk data berkelompok bagian ini kita menggunakan dua formula yaitu metode biasa dengan rumus X bar sama dengan jumlah perkalian frekuensi kelas i kalikan dengan midpointnya mulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n hasil perkalian atau penjumlahan perkalian ini kita bagi dengan jumlah frekuensi Formula ini adalah merupakan formula dengan metode biasa. Selain metode biasa, ada metode yang lain untuk menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi adalah metode pengkodean. Nah, promosi adalah X bar sama dengan X0 tambah dengan P kalikan dengan sigma perkalian Fi kali Ci per sigma Fi. Nah, apa ini X0? X0 ini adalah midpoint pada kelas yang kita beri kode 0. Jadi kita pilih kelas tertentu, kita beri kode 0, maka pada kode kelas tersebut kita ambil midpointnya, itu yang disebut dengan X0. Sedangkan P adalah panjang kelas, FI adalah frekuensi kelas, C adalah kode-kode kelas yang kita berikan. Kalau misalnya pada kelas 2 kita beri kode nol, maka ke atasnya kita beri tanda negatif, yaitu kelas 1 berarti minus 1, sedangkan kelas 3 kita gunakan tanda positif, mulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata hitung. Data yang telah disusun dalam tabel frekuensi, tentu kedua rumus ini nanti hasilnya akan sama. Mari kita ambil contoh soal perhitungan atau menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi. Kita mulai dengan metode biasa. Katakan di sini, saya memiliki data yang sudah disusun dalam tabel frekuensi dengan banyak kelas 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelas dengan total frekuensi adalah 90 dan panjang kelasnya bisa kita hitung dengan menselisihkan ujung bawah kelas kedua dengan ujung bawah kelas pertama. 41 kurang 31 adalah 10. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Atau bisa juga ujung atas kelas, misalnya kita pilih kelas ke-5, nah saya ulang kelas ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ini kelas ke-5, saya kurangi dengan kelas ke-4, 80 kurang 70 adalah 10, sehingga panjang kelas dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini adalah 10, nah, Berapa rata-rata hitungnya? Nah, dengan menggunakan metode biasa atau cara biasa, kita kembali ke datanya seperti ini. Kita tentukan terlebih dahulu midpoint kelasnya. Midpoint kelas adalah ujung bawah kelas, tambahkan dengan ujung atas kelas, bagi dengan 2. 31 tambah 40, 71 bagi dua adalah 35,5. Untuk kelas pertama Kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya Bisa juga untuk kelas selanjutnya ini Dengan menambahkan Ujung bawah atau midpoint kelas pertama Dengan panjang kelas Atau 35,5 Tambah dengan 10 Dapatlah 45,5 Dan seterusnya Setelah dapatkan midpoint setiap kelas Kemudian frekuensi dikali dengan poinnya misalnya pada kelas pertama 4 kali dengan 35,5 kelas kedua 6 kali 45,5 kelas ketiga 88 kali 55,5 dan seterusnya sehingga kita dapatkan perkalian FI kali dengan X ini 4 kali 35,5 adalah 142 6 kali 45,5 adalah 273 dan 8 atau 20 kali 95,5 adalah 1910 nah inilah nilai dari perkalian antara FI dengan XI kemudian nilai ini kita jumlahkan bahwa total mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas ketujuh jumlah perkalian antara FI kali XI adalah 6675 setelah kita peroleh jumlah perkalian FI dengan XI kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari rata-rata hitungnya yaitu rumusnya jumlah perkalian FI kali XI per jumlah FI sehingga karena kita sudah dapatkan jumlah perkalian FI kali XI adalah 6675 kita bagikan dengan jumlah frekuensi adalah 90 maka 6675 bagi 90 adalah 74,16 berarti bahwa data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini kalau kita hitung rata-rata hitungnya adalah 74,16 nah inilah metode biasa lalu bagaimana dengan metode pengkodean kalau dengan metode pengkodean, kita pilih salah satu kelas, boleh kelas 1, kelas 2, atau kelas 7 juga boleh. ya Kita pilih, lalu kita beri kode tertentu pada kelas itu. Misalnya, kalau kita pilih kelas 7, kita beri kode 0, maka di atasnya tanda negatif. Berarti kelas 6 adalah minus 1, kelas 5 min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6. Atau misalnya kalau kita pilih kelas 3 adalah kita beri kode 0, maka atasnya min 1, min 2, kebawahnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita misalkan ini nilai dari kode kelas yang kita gunakan. mau di kelas ketiga saya beri kode 0, berarti kelas kedua adalah min 1 dan kelas 1 adalah min 2. Kelas keempat 1, kelas ke5 2, kodenya 6, saya beri kode 3, dan 4 untuk kelas ke Kode ini haruslah teratur atau runtuh. Setelah saya berikan kode-kode setiap kelas, maka saya kalikan frekuensi kelas dengan kode kelasnya. Jadi frekuensi kelas pertama adalah 4, kodenya adalah 2, 4 kali min 2, min 8. Frekuensi kelas kedua 6, kodenya min 1, 6 kali min 1 adalah min 6. Frekuensi kelas ketiga 8, kodenya 0, 8 kali 0, 0, dan seterusnya. Ketika saya jumlahkan perkalian antara fi dengan ci adalah saya jumlahkan seluruhnya 168. Setelah itu saya, atau kita hitung rata-rata hitung dengan cara pengkodean ini setelah kita isi tabel-tabel ini, yaitu dengan rumus X bar sama dengan X 0 tambah P kali jumlah FI kali CI per jumlah FI. X 0 ini adalah midpoint pada kelas yang kita beri kode 0. Karena pada kelas ketiga kita beri kode 0, maka midpoint atau X 0 nya adalah 55,5. Berarti kalau saya beri kode 0 di kelas ke-7, maka midpointnya adalah 95,5. Kita kembali kepada contoh kita ini penyelesaiannya. Karena saya beri kode atau di kelas 3 saya beri kode 0, maka x tonelnya adalah 55,5. Panjang kelasnya 10. Jumlah perkalian FI kali CI adalah 168 dan jumlah frekuensi adalah 90 sehingga bilangan-bilangan ini saya masukkan ke dalam rumus kita peroleh 55,5 tambah 10 panjang kelas 168 per 90 dapatlah hasil perkalian 10 dengan 168 adalah 1680 bagi 90 18,6 tambahkan dengan 55,5 74,16 nah bilangan ini Tentu sama dengan nilai rata-rata hitung yang kita hitung dengan metode biasa sebelumnya. Jadi, beginilah cara mencari rata-rata hitung untuk data yang telah dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Saudara, ukuran pemusatan data yang kedua untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi yang akan kita pelajari adalah modus. Nah, modus konsepnya kita sudah ketahui sebelumnya adalah nilai yang sering muncul. Maka ketika kita aplikasikan dalam data yang telah disusun dalam tabel frekuensi, maka nilai modus adalah kita tentukan dengan menggunakan Frekuensi yang kita hitung dengan rumus modus sama dengan B tambah P, kalikan dengan B1 per B1 tambah B2. Nah, apa itu B? Apa itu B1 dan B2? B ini merupakan batas bawah kelas modus. Batas bawah kelas dengan ujung bawah kelas ini berbeda. Kalau ujung bawah kelas berarti interval di bawah kelas itu. Sedangkan batas bawah kelas adalah ujung bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Kalau misalnya batas atau ujung bawah kelasnya adalah bilangan bulat, kalau misalnya bilangan desimal angka satu angka di belakang koma, maka kita kurangi dengan 0,05 dan seterusnya. Nah, sedangkan B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti pertama kita harus tentukan kelas modusnya, kemudian kita selisihkan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, apa itu kelas modus? Kelas modus adalah kelas dengan jumlah frekuensi yang terbanyak. Nah, ini konsep ujung atau batas bawah kelas yang saya maksud tadi ya, yaitu adalah ujung bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Agar lebih paham, kita ambil contoh soal misalnya begini. Hitungan nilai modus dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi seperti ini. Jadi, datanya sama ya, seperti untuk mencari rata-rata hitung sebelumnya, hanya perbedaannya kalau ini kita hitung nilai modusnya. Oke, kalau kita cari nilai modusnya, maka yang pertama adalah kita tentukan dulu kelas modusnya. Maka, cara menentukannya adalah kita pilih frekuensi kelas yang paling banyak atau kita pilih kelas dengan jumlah frekuensi yang paling banyak. Kalau kita mati, bahwa di kelas 5 ini adalah kelas dengan jumlah frekuensi terbanyak jumlahnya adalah 26 maka saya tentukan bahwa kelas kelima ini sebagai kelas modus karena kita sudah dapatkan kelas modus maka kita bisa menentukan pertama batas bawah kelas modus yaitu karena ujung bawah kelas modus adalah 71 saya dan 0,5 sehingga batas bawah kelas modus adalah 70,5. adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Karena frekuensi kelas modus adalah 26 dan kelas sebelumnya adalah 14, maka 26 kurang 14 adalah 12. Dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya yaitu 26 kurangi 12 dapatlah 14 Oleh karena itu maka nilai modus kita bisa hitung dengan menggunakan formula ini ya setelah kita dapatkan BP B1 B1 dan B2 kita hitung nilai modusnya B 70,5 panjang kelasnya 10 000, B1 nya 12 B1 nya 12 B2 nya 14 dan kalau kita selesaikan 12 kali 10 adalah 120, 12 tambah 14 26. 120 bagi 26 adalah 4,61 tambah 70,5 adalah 75,11. Maka nilai modus dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini adalah 75,11. Kalau kita bandingkan dengan nilai rata-rata hitung sebelumnya adalah 74,16 maka bilangan 75,11 ini sebagai nilai modus tentu tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata hitung sebelumnya. Berarti bahwa semakin mempertegas kepada kita nilai modus merupakan ukuran pemusatan data mirip nilainya dengan rata-rata hitung. Saudara, ukuran pemusatan data yang ketiga untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi adalah median. Nah, konsep median yang kita sudah bicarakan sebelumnya, yaitu nilai tengah pada data. Maka kalau kita menghitung nilai median untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi, kita menggunakan formula median sama dengan b tambah p. Kalikan dengan F per 2 kurang FK per F median. Nah, apa ini B? Dan seterusnya, B ini adalah batas bawah kelas median. Sedangkan FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan FMA adalah frekuensi kelas median. Sedangkan F ini adalah jumlah frekuensi seluruh kelas. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan nilai kelas atau menentukan kelas median? Nah, kelas median ini kita tentukan dengan cara mencari nilai frekuensi kumulatif yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Jadi, kita akan mencari frekuensi kumulatif apabila sampai setengah dari jumlah frekuensi, maka itulah nilai kelas median. Seperti konsep median adalah nilai tengah data. Agar lebih paham, mari kita ambil contoh soal. Misalnya, dengan data yang sama yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata hitung dan modus sebelumnya, maka pertanyaannya adalah berapa nilai medianya? Oke, karena datanya sama, maka kita mudah menentukan panjang kelasnya 10 seterusnya oke okay, mari kita tentukan nilai medianya. berarti kita harus tentukan terlebih dahulu kelas mediannya nah bagaimana cara menentukan kelas median kita cari nilai kumulatif frekuensi mulai dari kelas pertama sampai kelas selanjutnya sampai ketemu dengan setengah dari jumlah frekuensi kalau frekuensi total adalah 90 setengahnya adalah 45 Berarti kalau kita kumulatifkan, mulai dari kelas pertama, tambah kelas kedua, ini 10, belum mencapai 45. Ke, sampai ke, tahu dari kelas pertama, kedua, dan sampai ke kelas ketiga, jumlahnya baru 18, kemudian tambah dengan kelas keempat, jumlahnya sampai, frekuensi kumulatifnya baru 32, belum sampai 45. Kemudian saya tambahkan selanjutnya sampai kelas kelima, kumulatifnya adalah 58, nilai 58 ini berarti sudah melebihi 45, berarti bahwa pada kelas 5 inilah menjadi kelas media, oleh karena itu kelas kelima ini saya tandai sebagai kelas media setelah kita ketahui nilai atau kelas medianya maka kita cari lalu kita mencari nilai medianya yaitu bahwa batas bawah kelas median adalah 71 kurang 0,5 yaitu 70,5 kemudian frekuensi kelas sebelum kelas median adalah 32 berarti frekuensi mulai dari kelas pertama sampai kelas keempat adalah 32 sedangkan frekuensi kelas median adalah 26 Nah setelah kita identifikasi kita masukkan ke dalam formula. yaitu B tambah B kali F per2 kurang FK per F median kita dapatkan nilainya ini b-nya adalah 70,5 panjang kelasnya 10 total frekuensinya 90 kita bagi dua frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 32 frekuensi kelas median adalah 26 kalau kita sederhanakan dapatlah ini dan kalau kita selisihkan 45 kurang 32 adalah 13 kali 10 dapat 130 130 bagi 26 dapat 5 5 tambah dengan 70,5 adalah 75,5 Nah, lagi-lagi bahwa nilai dari median Ini tidak jauh berbeda dengan nilai modus Dan nilai rata-rata hitung yang kita hitung sebelumnya Jadi, saudara, inilah cara atau metode untuk menghitung nilai median Untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi